namanya ya. ya. nah, ya. nah, itu tanya. Tanya yang itu, itu. Ya, berlaku. Berlaku. Berlaku. di dalam keluarga terus salah satu istri itu mendapatkan Nah, yang saya pembahasakan kepada kita ketika salah satu yang merasa korban dan yang diri yang dan coba bicara dan yang dan diri untuk lalu kita kita berusaha belum kami sampai apakah itu benar atau tidak baik secara hukum juga di ranah pidana secara pidana juga kedua ketika seseorang mendapatkan ancaman bahaya hidup atau ancaman kematian nyawa dia dan dia menyampaikannya secara terbuka di depan umum secara damai dan matahari, misalnya, karena kekerasan itu baru nah, dia sendiri alami. Ada korban-korban lain yang secara, secara nyata mereka tidak tahu waktu itu kekerasan misalnya. Lalu yang pelaku utama yang berperlawanan ini, yang komentari yang berperlawanan ini, mencoba mencerdaskan mereka, mencoba mencerdaskan mereka dengan kata-kata, dengan fakta, dengan data. Bahkan itu sekarang semua bisa dibuktikan Apakah itu teranggap? Apakah itu teranggap? Tolong coba, kita lanjutkan Saya bikin yang mulai Ya Kita Kita, kita. <tuh> uh, kita Terlanjur Terikat dalam satu di Kepang, dan Pernegara Jadi mungkin ada kita ada tidak suka ada hal-hal yang membuat kita berkiri, kita